Oke, bro, salam Ngobi Nah ini saya mau jelasin tentang akwarium. Eh pompa. Kenapa akwarium suhunya bisa panas? Ya. Nah ini kan pompa ya kalau dipegang casing tuh karena kena air tuh dia tidak panas. nah ini kan ada lubang nih biasanya dia masuk air ke dalam untuk pembuangan panas pompa ini. Pompa cili itu kan seperti pompa air ya menggunakan pumparan dia tidak menggunakan apa namanya, lahar atau apa ya, disetirin kayak begini, pompa celup itu ya. Jadi main kumparan, kenapa bisa air tank sebelum dimasukkan suhunya ada 28 atau 29, makin lama makin suhunya naik 30, penyebabnya suhu naik itu dari pompa sebenarnya. Nah, kenapa kalau dipegang casing kayak gini nih? kurang tidak terlalu panas nah sebenarnya kumparan ini di tengah jadi si air itu nanti masuk ke selang ini ke dalam box ini dia panasnya terserap gitu. nah kita cek ya panas pompa ini, ini SP saya menggunakan SP1200 ini masih wattnya kecil ya apalagi yang uh, wattnya lebih besar misalnya SP1600 wah itu pasti Suhu air pasti akan cepat naik panasnya bisa lebih dari atas 30 derajat 32-34 Ini saya coba tes saja SP ya Ini suhu di sensor ya 28 eh 27 nah, Kita coba tes panasnya ya tanpa air makanya kenapa air tuh bisa panas kenapa harus membutuhkan chiller itu nah, ada yang minta nanya ke saya solusinya gimana tanpa chiller tapi suhu tidak apa namanya suhu air tidak naik gitu. misalnya dia isi air bawahnya itu sebelum masuk ke tank 27 nah, si panas ini biar ke tank nah, nanti saya kasih ya triknya eh, ilmunya sudah ketemu sih gara-gara penghobi aja nih tuh bos panasnya tuh bos sampai kita cek ya suhu panasnya 40 derajat atas bos gimana air gak mau panas ya kan nah, ini baru SP eh, 1200 apalagi pakai SP ya kan 1600 pasti panas lebih-lebih ini belum tanpa beban aja eh, Belum belum Ini aja udah Suhunya udah panasnya sekian derajat Ya kan Suhu Ininya Makanya kalau ditempelin ke body Dia tidak terlalu panas Ya kan Karena dia eh, Sepulnya di tengah-tengah Ngelaguin Itulah Kenapa Ikan suka mati ya, Panasnya pompa ini ke air Nah Terus saya ada ide juga pemasukan nih dari penghobi pengobi ya saya sih kadang-kadang alhamdulillah sih ya penghobi itu kalau ada kekurangan selalu ngasih supportnya bagus makanya saya makin saya kembangkan lagi gimana caranya pompa ini panasnya ini nggak keteng gitu kan keteng akuarium nah dari saya buat konektor-konektor selang nah buat ke pompa celup Nah ini, ini yang bisa membuat tanpa chiller gitu kan, misalnya air itu Erit 29, tapi dia tidak naik sampai 30 derajat, nah ini nanti saya videokan, untuk karena ini penghobi, penghobi aja nih karena apa namanya, masih support ke saya juga ya, itu kalau bisa seperti kanister ya, itu kan yang penghobi pembuat kanister yang pakai tabung apa peralon itu sebenarnya udah bagus tuh kreatif Indonesia tuh Buatan mana ya? Buatan Bandung apa ya? Buatan Jawa apa ya? Buatan Jakarta itu Nah itu nanti saya kasih tahu bos, kalau bisa dikembangin lagi itu bos, bagus tuh pompa di luar Cuman gimana pompanya ini panasnya jangan ke kanister, ke tabung gitu nah, Nanti saya akan kasih caranya triknya gitu ya biar si panas pompa ini tidak ke air tank atau ke air air apa filter gitu panasnya bisa terpisah eh, karena ini penghobi penghobi banyak ininya eh, apa peminatnya makanya saya kasih solusi ya siapa tahu kepake gitu ya cara ide panas pompa air celup tidak menyerap ke tank aquarium Nah, gitu. nah bos, mentoknya sekian 45 derajat panasnya Bayangkan saja e, Panasnya Kumparan ini kan, Makanya harus dibutuhkan chiller untuk menghandle Panasnya pompa gitu. Lebih bagus lagi Kita punya ide lagi nih, gimana pompa Ini panasnya tidak ke tank Ke tank aquarium karena saya mulai terinovasi lagi wah ini bagus nih kalau panas pompa air tidak menyerap ke tank aquarium jadi si chiller tuh benar-benar tidak perlu bekerja satu harian karena melawan panas dulu pompa air <coughs> pastilah tiap penghobi aquascape ya aquarium pasti menggunakan pompa celup nah untuk penghobi untuk penghobi apa yang buat pompa kanister saya mau ngasih masukan nih kita tahu mereka yang buat-buat itu bisa ngalahin produk Cina ya kan produk Cina kan harganya itu yang pompa model filter kanister itu harga 800-an ya sedangkan karya-karya Indonesia itu yang buat itu harganya kalau saya cek itu 150 atau berapa gitu ya termasuk murah lah si karya Indonesia itu atau tuh buatan orang Jawa apa orang Jakarta saya kurang tahu saya belum ini kayaknya bagus tuh kalau pompa celupnya yang di kanister itu di apa namanya dirubah gitu ya e, panasnya jangan masuk ke filter kanister itu menurut saya bisa nanti e, kalau masuk akal gitu ya ini aja cek aja tuh panas panas pompai segian derajat 45 derajat Bayangkan gitu kan suhu air Gimana gak mau naik gitu ya Oke sekarang saya kasih triknya Gimana eh, Cara Ini pompa panas pompa itu Tidak masuk ke air akuarium ya Oke saya matikan dulu Ini panasnya Bisa gini bos 40 Neman sampai 46 derajat, berarti kalau airnya itu 28, eh 29 ya, bawaan air standar gitu ya, bisa berarti panasnya ini sekitar lumayan, eh, hampir 17 derajat, 10 ya, kompak celup tuh ya, baru kompak celup SP, baru saya gunakan SP12, 16, bagaimana ikan gak paling panas suhu pompa ini sekian derajat, ya kan? Karena harus dibutuhkan chiller. Nah, gimana nih nanti nih pompa ini kita uh, apa namanya modifikasi? Saya juga mulai uh, ini nih karena penghobi ngasih support kalau ada kekurangan saya makin berkembang juga sih untuk penghobi penghobi akwarium. Nah, misalnya ini nih. <tuh> Saya sekarang nyindukin desain kayak begini, bisa selang, bisa selang gede, bisa selang gede gini. Lima per delapan, bisa menggunakan selang kecil. Nah, makan saya buat konektor. Nah, jadi konektornya aja kayak begini, nanti saya akan jual lagi konektor. Bisa selang gede, bisa selang kecil, nanti keluarnya. Uh, jadi kan kadang-kadang kan orang. E, apa namanya? Kalau pompa ini kan kalau di dalam tank itu kadang mengurangi apa? Mengurangi suasana lebih cantik gitu kan tanpa ada pompa di dalam gitu kan. Banyak kan penghobi kenapa selang kecil dia carinya kan Jadi di hiasan aquascape tuh nggak ada pompa-pompa gini Jadi mengganggu pemandangan lah kalau kata penghobi ini. Gimana bos? Ketidiknya nih pompa celup ini kan masuk awet ya karena dia kumparan gimana bisa di luar terus kelihatannya itu e, cuma masuk selang kecil aja ke tank nah, makanya karena pemasukan hobi ini ya akhirnya saya biarpun kemarin tuh pompanya ada kekurangan itu yang yang pompa internal itu kan bocor tapi tidak pernah mengasih apa, apa namanya kekurangan itu ya menerima kekurangan lah hasil karyanya karena terlalu ini ya kualitasnya kurang pompanya itu karena saya terinovasi gimana caranya ini si pompa celup ini bisa saya gunakan yang model kemarin saya upload videonya tuh ya yang model pompa DC yang model itu ya model selang kecil Nah tapi saya ingin coba Pompa culup ini yang selang gede ini Bisa digunakan selang kecil nah, Oke okay. kemana caranya Nanti Saya akan praktekkan dulu Misalnya selang kecil ya Kita coba selang kecil dulu Nah ini kan selang gede nih nah, Saya gunakan konektor Konektor nah, Ini kan bisa dicabut nih Nah, ini selang bisa dicabut. Ukuran selangnya ya. Sengaja saya ukuran ini bisa ukuran 1/4, ukuran 5/16. bisa dicabut sambung-sambungannya, tuh. Bisa disambung-sambung. Nah, misalnya saya menggunakan selang seperempat Tidak menggunakan selang 5/16. Nah, saya sambungkan begini. Sambungan lagi begini. Apakah akan bocor? menurut saya mah tidak ya, ya kalau budget tinggal tpc ini lempor dulu nah, karena ini buat paket saya tanpa di lem ya nah, saya akan uji coba saya menggunakan selang seperempat selang seperempat oke, tuh saya menggunakan selang seperempat saya masukkan sekarang dulu. Nah. Terus nah nanti pakai flip ini flip ini buat selang. Guys, angkat bro. yang keren aja. Jadi yang ke tanknya itu anggap ini tank ya. Jadi yang masuk ke tanknya itu si sang kecil aja. Tanpa ada pompa di dalam. Tuh. Gitu. Oke. Okay. Sekarang saya menggunakan konektor Konektor buat isap, isap, pompa nah, Saya akan jual-jual nih konektor konektor kayak gini Konektor konektornya saya akan Jadi nanti kalau beli ciler lagi Saya pasti bawa bawaannya selang gede Nah ya kan nah, model, model selang ini Selang 5 per 8 ini kan paketnya begini. Nanti Anda kalau pengen rubah ke selang kecil, mau kan penghobi ini ada yang suka selang gede, ada yang selang kecil. Nah ini saya gimana caranya bisa selang gede, selang kecil? Oke, Sekarang saya ketemu. Nih konektornya ke kesini. Ya, caranya seperti yang kemarin tuh pompa celup yang DC 12 volt. 12V nah gini kita gunakan konektor pompa cilpemak dia kan serang 5 per 8 udah masuk dia pas konektornya jadi nggak perlu serang lagi oke nah gimana nih panasnya pompa ini kalau di chiller ya kalau di chiller itu pasti karena ini eh, tiap chiller kan dia punya eh, ada ada kipas pembuangan sirkulasi pembuangan panasnya nanti kebantu ke dorong ah saya mau dipompanya pompanya nggak mau model begini bisa mau di model pompanya mau ditaruh di mana gitu kan ya tinggal nanti si pompa ini panasnya biar kebuang gitu oke nanti dululah satu satu jangan lupa like subscribe kita coba lagi kita coba yang begini ya biar ada tahapnya itu pasti bisa nanti panasin tanpa di box chiller itu yang buat tidak menggunakan chiller nah, ini tonton dulu sampai habis oke biar lebih paham nah, saya masukkan ya. bagian sedotnya oke ini saya cek air berapa sebagian sebagian sebagian sebagian sebagian sebagian akan bikin dulu saya pendekkan dulu, sebagian sebagian sebagian siap ya. Nah, mana nih caranya? Kan otomatis kan nih si pompa harus dipancing, eh, bi -bi -bi biar nyedot air ya kan. Pacul kita harus pancing. Banyak kan orang pancingan itu harus kalau di kanister, bang ya eh, harus spin di paralon oh, gitu kan, isiin air kan baru bisa nyedot kan. Kalau misalnya menggunakan selang kecil ya gimana kan? Agak repot juga selang kecil kita sedot aja bagian output output ini nih yang atas ya kan, ini kan input sedot air masuk nah, ke sini output keluar dia masuk lagi kan sini ke tank nah, kita sedot dari sini oke saya sedot ya airnya sudah keluar sudah keluar sampai sini ya kan sudah keluar tuh airnya ada yang bocor oh ini oke okay. uh, sudah oke okay kan nah gimana apakah bisa ngocor begini kita tes sama juga praktek langsung saya belum meraktekin langsung aja lah saya pakai logika soalnya kemarin berhasil gitu kan, oh ternyata belum karena ini belum airnya belum sampai ke atas, oke kita coba lagi, tiup aja tiup sedot toh bos maceran bos air telurnya maceran, oh, nah ini pompa celup kan sudah berhasil cuma karena ini SP nya SP 12 air flow nya kecil nah, nanti abang ya mau pakai SP yang 1600 ke 800 ke masalah kan panasnya kan di luar ikan ya kesalian panasnya di luar nih ini kalau SP 200000000 dia selangit isinya pendek karena RPM nya kurang nah, tapi kalau Menggunakan SP 1600-800 ya kan, dia air -nya lebih kencang. Panas juga, nggak masalah panasnya. Ini kan di luar, masalahnya kan, nggak keteng, nggak masuk. tuh keteng juga, nggak bakalan air nggak bakalan naik-naik. Karena panasnya, dia akan dikumparan. Ya, adalah dikitlah dari kumparan ke bodinya, paling berapa persen lah gitu. Tidak paling sepuluh persen lah, panasnya masuk ke tank pada kayak model begini dicelupin, eh. mana nih caranya? saya mau pompanya nggak mau dibok, mau terpisah misalnya. tuh air punya lumayan bos, tuh, triknya begitu bos. jadi cantik kan bos di tank itu cuma selang dua, nggak ada pompa celup, ya kan? pemandangan juga makin bagus kan, kalau untuk aquascape kan ya biasanya kan wah tanpa pompa celup ada di dalam tank ini menurut saya lebih bagus bos karena eh, kelihatannya desainnya gitu hasil karya bos akuarium itu pompanya di luar nggak di dalam nah kan makin cantik aja nantinya ya kan kreasi kreasinya nya eh, ya bos kalau nah, selang nih kalau selang gede sama bos, seperti ini nanti saya praktekkan ya untuk selang gerinya, ya e, soalnya komponnya kayak model kanister gitu bos, pompaannya di luar tapi apa bisa gitu, yang sistem kayak binanya nggak jauh, disedot. tapi sp-nya harus lebih kenceng karena selangnya lebih besar, karena ini sp-nya kecil, ya, selangnya saya menggunakan kecil dulu nggak, saya belum belum datang sini sp 1600 kemarin saya beli buat praktekin untuk selang gede ke, ke, ke pompanya di luar oke, saya sudahin dulu untuk ini, gimana caranya sekarang saya eh, saya airnya ini basah <tuk> yuk aja, yuk kalau mau ini masukin nih kita tiup buang airnya. Air kan, ngambas gini. Oke, ya ini dulu. Saya washin dulu termostatnya. Mana nih caranya nih ide-ide penghobi. Selalu cari yang terbaik, yang terbagus. Makin kreatif aja, Bos. Nantinya Ren kalau selang kecil pakai pompa celup di luar, pompa celupin kan awet ya. Nah, gimana nih biar, ah, saya mau pompa celupin kan nggak mau di ditempel begini, mau di luar, nah, pakai konektor aja bos. Nah, saya udah adain konektor sengaja, ah Nah, ini, nah, ini, konektor lagi bos. Main aja bos. Nah, si ini konektornya si pompa ini dan tanpa chiller misalnya nyangkutnya tanpa chiller ya 600 nah, chiller gimana kalau ini udah plastik sini ya kalo ini udah plastik sini yang kalau ini selangnya mau di luar eh mau jauh gitu pakai konektor konektor aja mainnya jadi ini nah, masukin sini nanti selang ini saya cabut kan selang ini bisa dicabut ya. bos, cukup cabut, cabut. Nah. selang ukuran seperempat beberapa bisa, lagi nah, nih saya pasang seperti ini selangnya bisa, pompanya mau saya taruh di mana gitu, ya lebih ini, sini, bisa bos tuh ini, ya, kan? Hai gimana nih panasnya itu kan biar enggak ini gak begini bisa begini bahwa caranya nah, saya nggak dulu nih enggak pakai nindul lah oke hai hai ini mana nih pompa ini panasnya biar kebuang tanpa bachiller atau yang tambah bachiller ada pengen sabil aja ini coba gini Jadi saya ya misalnya pakai selang gede atau selang kecil selang gede selang kecil juga biasanya kan serang kecil kecil itu banyak peminatnya kan lebih cantik gitu kan lebih cantik soalnya kan enggak tambah selang gede gitu kan oke sekarang saya, saya sedot dulu karena air tadi saya buang Karena hasil pompanya udah sebelum saya buka jadi agak bocor tapi kalau yang masih bagus menggal tuh. Eh, okay. nah, panas ini mau kemana? Bisa bos, nah, bos tinggal siapin aja. Ini rahasianya, siapkin wadah wadah kecil lah yang bisa masuk ke body ini. Itu bos. Anggap aja, eh, ini body ini ya body buat. Pompa air, maksudnya pompa air ke dalam sini, nah, nanti selang itu ke tank lain gitu, dua nyedot, itu dia bos triknya Nah untuk yang buat kanister, yang pompa yang model filter gitu, yang berkeparalon ya, ya. musyaf gitu bos, jadi ya, bos bikin eh, tahap, jadi si pipa pipa ini ke filter, maksudnya maksud saya bos di bawahnya itu bikin lagi tuh wadah buat pembuangan panas khusus buat dia buat pompa celup nah itu bos menurut saya tuh bagus bos pasti penghobi suka e, untuk karya orang mana ya itu yang mau dekat filter kanister itu ya e, pompa paralon nah itu kan panasnya nggak ke, ke masuk ke, ke, ke tank tuh bos e, kalau yang buat yang sini kan tuh yang harga 800 ribu sejuta tuh kan panasnya masih ke tank kan Nah kalau bisa bos kreatif, kreatif lagi bos si panasnya itu bikin wadah lagi masuk khusus buat panasnya pompa ini air khusus lah buat merendam ruangan pembuangan panasnya. Kasih lah sirkulasi apa buat uap panasnya gitu kan. Nah, ke body pompa ini pompa air nah nanti yang input outputnya ini nah bos, desain lagi tuh ke apa namanya ke filter buat sedotnya itu airnya nanti juga sedot airnya terus keluarnya kan itu yang model tabung gitu kan yang buatan Indonesia tuh karya-karya Indonesia lah saya mah, makanya saya gunakan bahasa Indonesia aja jadi biar masukannya untuk orang, orang Indonesia aja takutnya ada yang ngerti lagi bahasa indonesia ini banyak dah ide-idenya apalah banyak juga kalau bisa mah keburu orang indonesia bikin tuh bos menurut saya kalau bisa ee, dibikin itulah ide-ide gitu bos si panas pompa ini tidak nyatu ke tank filter menurut saya pasti lakulah soalnya kenapa panasnya tidak tidak menyerap ke tank aquarium, itu bos. ya bos ya. untuk ide-ide ini penghobi nih. saya ngasih pemasukan juga ini untuk yang kain kanister tuh, bukan bocanister pakai paralon. model itu aja. saya udah cantik itu bos. karyanya. nah ini begini ya bos nanti. pompanya kasih wadah kalih di, eh, di wadah apa toples apa buat nah, pembuangan panas body ini aja. Jadi nanti tinggal disedot aja pakai selang kalau selang kecil. Untuk selang gede gimana nih? Oh, saya belum nyoba selang gede. menurut saya sama aja sih. Cuma enggak ada konektornya. Ini SP-nya masalah iya sih Pak. Ini kan karena selang kecil SP 200 itu bisa ngangkat, kalau selang kecil. Untuk selang gede, SP-nya harus di atas 1.800. Menurut saya, kalau pengen pompa ini di luar, modelnya nggak jauh dengan kanister lah, yang model paralon itu. Nah, Cuma perbedaannya, panas pompa ini nggak masuk ke tank gitu aja. Menurut saya lebih oke tuh bos. Karya-karya yang buatan mana tuh? jawab apa? Jakarta nggak saya kurang tahu. Kalau bisa di saya ini gitu bos, pompa nya, pompa panas tidak. Uh, nyerap ke air tank nah ini untuk untuk mau beli produk saya chiller akhirnya saya inovasi lagi kayak gitu ya tadi bos kalau untuk pakai pompa selang selang kecil ya uh, tinggal beli konektornya aja nah, nanti saya jual konektornya Nggak beli ini aja bos dua konektornya dua dua sama konektor ini. Konektor yang ke pompanya satu berarti, 3 berarti. Aduh, sama, konektor yang ke pompa. 4 berarti dong. 4, berarti Bos, sama ini. Satu lagi. Konektornya. Untuk yang selang kecil ya dua ini, ya <tuh> nah, kalau yang beli yang model kayak begini selang 5 per 8 bos tinggal belinya sih sebenarnya mau sepasang ini, kompanya sepasang nih, kompanya sepasang, ini yang buat konektor dua itu aja, jadi dua-dua sepasang, tinggal yang mau dibutuhin gimana atau kalau mau model begini, tadi berarti yang ini enggak dipakai, yang bagian ini udah beli berarti beli ini dua, ini satu itu kalau model model enggak mau pakai ini tinggal begini saja maksudin nah tinggal berarti beli ini satu hisap hisap satu ini satu dong berarti dua nah, dua gitu kan dua eh, gimana mana kebutuhannya lah pokoknya begitu ngebayanginnya ya agak ini juga nah gitu ya ini satu buat pompa. Kalau benda begini berarti ini satu KR, air kan konektornya. Ini selangnya kan bisa ukuran seperempat, lima per enam belas atau setengah in. Kan ukurannya konektornya outputnya digantung. Pompanya juga. Kalau pompanya sp-nya kecil, selangnya kecil lebih kecil lagi seperempat, uh, sp nya di atas 16 bisa 5 16, tapi selangnya masih panjang itu meter, tapi kalau 2 meter eh, eh setengah meter, kalau 1 meter, berarti sp nya harus di atas lah pokoknya RPM nya lah, intinya mah gitu kalau bisa nanti si seal ini, si pompa ini biar nggak bocor ini kan bekas ini ya, praktik, yang lebih rapet lah, dilem lebih bagus dilem lah, biar enggak ini siang si ini enggak ada bocor sih, Sebenarnya kalau udah bocor kelemahannya, kalau di luar gitu kan suka bocor di sini, dilem aja Untuk perannya, oke gitu aja bos ya untuk penghobi-penghobi nah ini P2 sini P2 low update oke bos, caranya gitu aja, main konektor Connector, connector. Nah ini, ini buat api. Oh ini kalau mau buat selang, ini buat selang gede. Nah bisa selang lima, lima per delapan. Nah, ke sini. Ini buat bawa, bawaan paket. Nah ini ke sini nanti larinya. Nah, ke sini. Nah, nah, nah, nah, itu bos. Ya, bos ini aja klik sini sini oke klik triknya gitu aja oke kurang jelas bisa tanya-tanya nanti di WA atau di toko online ada sedikit lagi nah kita gitu aja bos trik klik triknya untuk penghobi menggunakan selang kecil tapi menggunakan pompa celup jadi inovasi terbaru. Oke, terima kasih. Salam menghobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.